Kalau petani itu kayak pesan saya Yang penting nomor satu semangat aja Untuk tetap berkreasi Kita itu petani nggak ada petani yang pintar pak Kita petani itu tidak ada petani yang lulus Kita itu selalu belajar Belajar dari apa? Dari sharing dengan kawan-kawan kita pak Di situ Kita berkaul dengan mereka yang sudah pernah nanam Kita berkaul dengan mereka yang tahu bahan Yang tahu obat untuk kesuksesannya di situ. Tapi secara keseluruhan, Pak, keunggulan dan kelebihan yang mungkin bisa disampaikan apa? Untuk perawatan yang sama ya. Ini varietas beda yang katanya itu tahan patek dan juga tahan layu. Eh ternyata absolut itu lebih unggul. Absolut itu saya nanam 5 bagi lebih setengah ya. sekitar enggak ada satu persennya Yang absolute itu tanpa ada kuningnya sama sekali, tanaman sebelah itu kuningnya itu 50% kena kuning. Kalau untuk absolute itu kalau pH-nya sama ya, itu rata-rata itu pertumbuhannya bagus semua. Tapi secara keseluruhan puas dengan kualitas yang dihasilkan dari absolute 69 ini. Alhamdulillah sudah menutup dari modal yang saya keluarkan untuk semua lahan ini. Pada hari ini kita akan melakukan penyemprotan Untuk tujuan kali ini kita akan memberikan nutrisi dan pupuk daun kepada tanaman cabai kita Untuk itu ikuti terus videonya dan jangan lupa kasih komentar dan like-nya Oke teman-teman untuk saat ini tanaman kita sudah memasuki fase atau masa generatif jadi hal yang perlu kita lakukan saat tanaman sudah berusia seperti ini yaitu memberikan nutrisi kepada tanaman oke kali ini kita menggunakan pupuk daun ya kali ini kita menggunakan pupuk daun merek dari Gandasil ini sudah tidak asing lagi teman-teman ada juga pitomix ini fungsinya sangat baik buat tanaman pada masa generatif ada juga mkp dari dgw, DGW monokalium fosfat, ini sangat baik juga untuk masa generatif kalau yang ini teman-teman selestol saya pakai sebagai perkat saja Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan dulu. Bermanfaat. Pertama, siapkan kulit pisangnya. Kedua, iris kulit pisang menjadi bagian kecil. Ketiga, masukkan irisan kulit pisang ke dalam bak dan tambahkan air. Tambahkan kulit bawang jika ada merah atau putih. Keempat, rendam selama 3 sampai lima hari. Kelima, saring hasil rendaman. Ampas hasil rendaman juga bisa dipakai untuk ditaburkan di sekitar batang tanaman ya. Jangan lupa buat cadangan. Cadangan bisa dipakai sampai satu bulan berikutnya. Terakhir pupuk organik sudah siap untuk digunakan. Aduk dan siramkan pada tanaman secara merata. sekarang kita bisa panen sayur dan buah secara organik. Untuk yang ingin simpel, ini ada rekomendasi dari rumah berkebun. Ini dia pupuk organik siap pakai.